Senyum manismu Ada cinta yang kurasa Menyapa hati ini Tak ingin ku menunggu Jadikanlah aku oh cinta Kekasih pilihan di hatimu Ku percaya dirimu satu cintaku Tuhan tolong aku, katakan padanya Aku cinta dia, bukan salah jodoh Dia untuk aku, bukan yang lainnya Satu yang kurasa pasti bukan salah jodoh Bila cinta telah bicara Tak akan ragu hati ini mendekat kepadamu, tak ingin ku menunggu Jadikanlah aku, oh cinta, kekasih pilihan di hatimu, ku percaya Cinta, janganlah cepat berlalu di sini. Temani hari-hariku berdua, jalani kisah bersama, hanya ada. Ya untuk aku bukan yang lainnya Satu yang kurasa bukan salah jodoh